Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan membahas bab yang keempat Yaitu tentang ibadah zakat Makna ibadah zakat adalah Secara bahasa Zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah Sedangkan menurut Imam Syafi'i Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu Maksud dari tumbuh dan berkembang yaitu harta yang dizakati tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan berkembang lebih banyak Maksud suci yaitu harta yang dizakati akan menjadi bersih dan akan membersihkan jiwa pemiliknya dari sifat hasad, dengki, dan bakhil Maksud baik dan berkah yaitu harta yang dizakati akan menjadi baik sehingga dapat memperbaiki kualitas harta dan amal pemilik harta tersebut selanjutnya adalah ketentuan zakat. Ulama fikih mengemukakan tiga macam syarat ada dalam zakat. Yang pertama, syarat orang yang wajib berzakat. Yang kedua, syarat harta yang wajib dizakati. Yang ketiga, syarat sah zakat. Syarat orang yang wajib zakat diantaranya adalah beragama Islam, merdeka, Balik, dan berakal. Sedangkan syarat harta yang wajib dizakati. Yaitu dalam kepemilikan penuh Mencapai nisab dimiliki lebih dari satu haul atau satu tahun Melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang dan harta berkembang Dan yang terakhir adalah syarat sah zakat Apa sih syarat sah zakat itu? Di antaranya adalah niat Yang kedua yaitu menyerahkan hak kepemilikan Yang berikutnya adalah macam-macam zakat Zakat dibagi menjadi dua, yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada sejak awal bulan Ramadan hingga beberapa saat sebelum sholat idul fitri. Adapun zakat fitrah anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya. Kadar yang dibayarkan setiap muslim atas dirinya adalah satu sok dari bahan pokok. Satu sok atau sekira 2,5 kg atau tiga liter Diriwayatkan dari Ibnu Umar an, RA, sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan dan dikeluarkan berupa satu sok kurma atau satu sok gandum hadis riwayat Bukhari dan Muslim Zakat yang kedua adalah zakat mal. Secara bahasa, mal artinya harta. Sesuatu dapat dikatakan sebagai harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya. Jadi, yang dimaksud dengan zakat mal adalah, zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, nisab, dan kadar zakatnya. Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak. Nisab emas adalah 20 miskol emas, yakni 20 dinar, dan nisab perak adalah 200 dirham. Para ulama menetapkan satu dinar sama dengan 4,45 gram emas. Sedangkan satu dirham setara 3,11 gram perak murni. Oleh karena itu, nisab emas adalah 89 gram. Sedangkan nisab perak adalah 622 gram. Zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak sebesar 2,5%. Harta yang kedua adalah uang simpanan. Uang simpanan yang telah mencapai nisab atau 1 tahun wajib dijakati. Nisab uang simpanan sama dengan nisab emas, yaitu setara dengan harga 89 gram emas. Harta yang ketiga adalah hasil pertanian berupa biji-bijian dan buah-buahan. Zakat ini diwajibkan untuk biji-bijian tertentu, yaitu gandum, padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati adalah buah anggur dan buah kurma. Besarnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan cara menanamnya. Pertama, jika pertanian atau pohon tersebut disiram dengan air hujan, air sungai, atau mata air, zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Yang kedua, bila proses penyiramannya menggunakan bantuan binatang, kincir air, sumur, atau mesin penggerak lain yang memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen. Sedangkan yang ketiga, jika proses penyiramannya sebagian dengan alat penyiram dan sebagian lain dari air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5 Ada persen. nisab isap dari hasil pertanian, biji-bijian, dan buah-buahan adalah 5 wasok atau setara dengan 653 kilogram. Harta yang keempat adalah harta perniagaan. Harta perniagaan atau perdagangan dikenai zakat apabila harta tersebut sudah mencapai nisab. Nisab harta perniagaan adalah 20 dinar setara 89 gram emas murni atau 200 dirham setara dengan 622 gram perak murni. Zakat yang dikeluarkan dari harta perniagaan besar 2,5 persen. Harta yang kelima adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kambing. Binatang-binatang tersebut memiliki banyak manfaat serta dapat bertambah dan berkembang biak dengan baik. Adapun nisab pada unta yaitu lima ekor unta, dan zakatnya satu ekor domba berumur satu tahun atau kambing berumur 2 tahun. Sedangkan nisap sapi yaitu 30 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat berupa seekor anak sapi jantan berusia satu tahun. Sedangkan nisap kambing jumlahnya 40 ekor, maka wajib membayar zakat berupa seekor domba berusia 2 tahun lebih. Harta yang keenam adalah Ma'adin dan Rikas. Ma'adin adalah barang tambang yang meliputi emas, perak, besi, dan tembaga. Zakat ma'din yaitu zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah tak bertuan atau dari tempat yang memang miliknya. Nisab ma'din ini senilai dengan 20 dinar emas. Zakat yang dikeluarkan setelah mencapai nisab sebesar 2,5 Yang selanjutnya adalah rikas. Rikas adalah harta benda yang dipendam pada zaman dahulu yakni pada zaman sebelum Islam berupa pera dan emas zakat rikas berarti zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang terpendam atau harta temuan nisab dari harta ini juga senilai dengan 20 dinar atau 89 gram emas zakat yang harus dikeluarkan adalah 20% dari harta yang telah ditemukan demikian materi yang dapat Bapak sampaikan apabila ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.